Wow, lihat teman-teman! Lagi-lagi kita menemukan mainan. Teman-teman, mantap sekali! Wadidaw, mantap! Langsung saja kita masukkan, ya. Teman-teman, mantap sekali! Kita simpan saja. Oke, seperti biasa, markimu, teman-teman. Mari kita mulai teman-teman. Mantap. Oke, kita mulai dari yang sini saja teman-teman. Mantap sekali. Uh, lihat teman-teman. Ini alat berat semua teman-teman. Mantap. Barang teuhas teman-teman. Oke. Kita ambil yang ini teman-teman. Tuh, lihat. Mobil apa teman-teman? Benar sekali yang ini mobil Derek teman-teman lihat ada cantolannya tuh mantap sekali kan teman-teman Oke kita langsung simpan saja mantap kita ambil yang ini teman-teman lihat apakah kalian tahu ini mobil apa teman-teman betul sekali yang ini mobil molen teman-teman Lihat bisa muter Mantap Kita langsung simpan saja teman-teman Mantap Kita ambil yang lain teman-teman Yang ini saja ya Oke Yang ini mobil truk pasir teman-teman Lihat Keren sekali kan teman-teman Mainannya keren-keren ini mah teman-teman Mantap Langsung saja kita simpan ya teman-teman Wadidaw Ada lagi nih yang komen Yang ini mobil apa katanya teman-teman Kasih tahu dulu lah teman-teman Yang ini namanya mobil Beko Teman-teman Mantap sekali Wadidaw Tuh Keren kan teman-teman Oke Kita simpan saja ya teman-teman Mantap kita ambil yang lain teman-teman Jangan kemana-mana dulu tuh lihat Masih banyak mobil yang belum penuh Oke Kita ambil yang Warna kuning teman-teman Lagi-lagi Kita menemukan mobil Beko teman-teman Tapi yang ini ada lampunya Warna biru sama warna Oren Mantap sekali Oke kita simpan teman-teman Mantap Nah Lihat teman-teman Kalau yang warna pink ini mobil apa? Hospital Teman-teman Iya betul sekali Yang ini mobil yang sering kita lihat di rumah sakit teman-teman Dan di jalan Mantap Benar sekali mobil ambulan Wadidaw Kalau kalian nemu yang beginian di jalan Jangan kasih Jangan menghalangi jalannya teman-teman Kalian harus kasih jalan Karena dia terburu-buru teman-teman Sedang me, eh, apa Mengangkut pasien teman-teman Oke Kita simpan Mantap Nah kalau yang ini Mobil polisi teman-teman Mantap sekali Oke Kita simpan teman-teman Mantap, nah, kalau yang ini jangan sampai salah sebut ya, teman-teman. Iya, mobil, pemadam kebakaran. Wadidaw, keren sekali ya, teman-teman. Warna merah menyala, teman-teman. Coba kita ganti ya, ininya. Mantap, tuh, lihat teman-teman. Keren, atuh. Oke. Kita simpan saja teman-teman Mantap Wadidaw Kalau yang ini Hewan-hewan yang ada di darat Teman-teman Tuh lihat Wadidaw Yang ini besar sekali ya teman-teman Mantap Wadidaw Yang ini lehernya panjang teman-teman Dinosaurus leher panjang Teman-teman ayo kita simpan dinonya teman-teman oke di sini saja teman-teman mantap mantap surantap teman-teman nah yang ini dinos lagi nih teman-teman tapi ini agak seram teman-teman dan agak keren ininya punggungnya teman-teman mantap warna hijau kita langsung simpan saja teman-teman di sini biar ada temannya mantap wow lihat teman-teman ada tirek teman-teman Warna biru Wadidaw Keren sekali teman-teman Wow Mantap Langsung saja kita simpan teman-teman Wadidaw Lagi-lagi Tirek lagi teman-teman Mantap Yang ini warna orange teman-teman Mantap sekali Langsung saja kita simpan ya teman-teman di sini sajalah Mantap Mantap sekali Wow Lihat teman-teman Ada dino leher panjang lagi Teman-teman Tapi yang ini punggungnya Keren sekali teman-teman Mantap Kita simpan di sini saja ya teman-teman Wadidaw Wadaw teman-teman Masih ada Truk pasir yang kosong kita isi dengan makhluk laut teman-teman mantap sekali wadidaw lihat yang ini ada kura-kura teman-teman mantap lucu sekali kan teman-teman iya langsung saja kita simpan teman-teman mantap wadidaw nah kalau yang ini Hewan laut apa namanya teman-teman Coba kalian lihat Agak besar ini teman-teman Iya betul sekali Ini ikan paus teman-teman Wadidaw Lucu sekali teman-teman Oke Kita simpan saja Mantap Nah Kalau yang ini Bayi kura-kura yang tadi, teman-teman. Waduh, lucu sekali ya. Oke, kita simpan, teman-teman. Wow, terus sisa satu lagi, teman-teman. Lihat, posenya sangat santai sekali, teman-teman. Iya, -teman. yep, benar sekali. Yang ini katak, teman-teman. Mantap. Langsung saja. Kita simpan ya, teman-teman. Wow, kalian hebat sekali, teman-teman! Wadidaw, sampai truknya langsung penuh. Teman-teman, kita isikan tadi mantap. Oke, sepertinya videonya, sepert, sepertinya videonya sampai sini saja ya, teman-teman. Mantap sekali buat kalian yang belum subrek. Silahkan klik tombol subrek dulu teman-teman. Biar tidak ketinggalan video selanjutnya teman-teman. Mantap. Bye-bye teman-teman.